guys, kita ketemu lagi di channel Awuhi Sunda A few moments later. ada Apa Minggu aku kamu biasa, uh, no, so yes, <coughs> Cair <coughs> ah! Cair cair, harus cair I think to komputer. mana? subscribe. Ya, kalau ya, oh, enggak uh, uh, nah, no. ada ini kita Ada itu sama oh, Uncet, ini. Uncet, ini. <tuk> What? <tuk> What? Oh, dia lain. Assalamualaikum sahabat ya Sunda Nasa. Kita lagi di pasar. Lagi borong-borong. Apa ya? Merasa kita tidak terlalu banyak punya uang. Jadi seadanya saja. ini pasar jeddah jeda.